Ya tahu orang, ke eh hey, nah. si caileng mau mengudara ah ini si caileng guys baru datang guys nah, mau mengudara tuh guys Ini prosesnya seperti apa kita ikutin videonya guys, ya, guys ini guys ini deh ini senior seniornya guys ini guys ada pentang lebih dua guys pentang lebih dua guys <laughs> tapi pantangnya banyak cadangannya ini guys Mas, nih, Ini proses perbaikan, guys. juga. Ini proses, aneh, guys. Ceris. Ini, guys, ini namanya layangan dan bulan, apa, Mas? si mau mengudara ini, jadi ini orang Pasuruan, guys. asli Pasuruan, asli Pasuruan, terus oh. jadi orang Ini punya orang Pasuruan guys Ini guys Orang Pasuruan ya Orang Pasuruan mas Asli. Tuh guys Asli Pasuruan guys Cuman seneng layangan Sawangan Madura guys Ini guys Ini yang data sudah mengudara guys Tuh. Satu Tuh guys uangan guys Tuh yang mau mengudara dua guys Proses mau mengudara guys Itu dua layangan guys Itu dua layangan Yang ini Persiapan guys yang itu guys Yang itu persiapan guys Yang itu guys Ini tiga layangan Mau mengudara guys Itu guys Mau mengudara guys tamparnya guys Tamparnya ini guys mau mengudara ini guys persiapan Tuh mengudara guys ini punya Ainor guys mudara, guys mengudara guys dua mengudara guys Uy mm -hmm.